yang naik itu lo kak. Dia... Aku, aku, aku apa aku apa aurora. tuh tuh bener ya kan? tuh sama yang naik kan. soalnya senja kembali suka karena aku suka sama ya, si yang paling di alam. dia yang <laughs> naik dia. soalnya aku, aku suka sama ini di... siapa pacar Edward Kullen Bella Bella ah, si Bella. Bella, <tuk> Bella. Bella. <tuk Durasi-durasi si, Apa namanya? Ini tulangnya Dia ah. tau, dia Ya udah terus Ini, kisahnya lah Asma pasti ya, bagian Fox ya. Itu YX, maka nanti <laughs> udah yuk pulang deh yuk, ya, kira-kira sini nyamuk deh guys, ya nah, tutup gorden itu tutup iya. gorden. <tuk> Cintakan kamu emang gitu daripada iya. dia, cuma Bisa banyak dia. Ya <tuk> <tuk> tapi itu itu kan bilang fox masalah kakak bilang fox, tapi kan sekarang gue udah kakak cuma sebagai tambahan aja. Deh. <tuk> guys Tidak saya keranjang yang keren, saya, ya. Selama Simbol ini bukan garisnya tutup Iya guys, kata nomor etalase 14 nih. ini kan nomor lima pede. Ini kan nomor lima pede. Ini kan kan Ini Ini kan nomor lima pede. Ini kan kan nomor anu ya plastik jore ya. Apa ini namanya? Anu biar. Payet payet payet payet payet. Kalian peribandana dan jangan sedih. Oh ini banyak banget ya, banget kayak eh uh, warnanya ya. Iya. Dan sama inner juga tuh yang sudah ada warnanya. Jadi enggak mm. usah repot-repot buat cari inner lagi bajunya. Nih Kak, nih Bilarina buat buat buat buat soalnya bella dina tuh kan semua orangnya semua aku, semua aku, semua Sonya cuma papa mulai gak ada sekarang kenapa era orang mah era ini ya. Iya kok pakaian itu baju ini. Iya malah ada yang minta di spill tahu baju yang itu. Harganya kah? Harganya cuma dua ratus tujuh puluh tujuh ribu aja harganya. Enter terus ya aku pengen persisanya dulu pak ya. Ini jauh sesh ya, itu warnanya Sonya! Warnanya mimpi-mimpi, gimana? Sonya yang dulu baju sama, baru, baru, gitu tadi lagi habis latihan Lagi bulu Sonya! Son! Son! Ini apa? Merah Merah Merah ya guys, sama aku dulu ya guys Biarin tuh si Sonya coba <tuk> Home dressnya dong kak, katanya skill kak yang kemarin dipakai dederis dimasak Oh boleh, boleh, boleh banget. Mana ya dia Nih Kita punya home dress, apa namanya kak? Disi home, home dress ini? Dia harganya cuma 100 106 ribuan aja 6 ribuan sekarang, coba dari kemarin tuh harganya 118 113 Tete. Tete. <gantik> ya. Dari sana. Kok enggak boleh apa sih? Aduh, lu hadir ya, Ai? Apa sih tadi Mana? Aku pengen tadi, jajalan tadi, seru banget. Lagi uh, ya. Dalamannya, dalamannya dipakai enggak? Ini dalamnya ada. Itu, pakai dulu. Aku tunggu dulu aku. Bentar. Lepas lagi di dalam yang putihnya. Bentar, enggak apa-apa, Teh. Tete. Iya. Dia tuh tete pakai ya. Biar e. deh, nggak usah. Eh, biar kelihatan. Biar orang lain, biar orang sama aku. Ini bagus. Tapi ya. apa tadi Harganya cuma loh kak. Aku apa Aurora. Tuh. Bener Tuh. ya? Tuh. Tuh. Sama kan? Tuh. Suara semua. karena aku suka sama yang bisa diambil. Nih, Siapa? Pacar yang 20? Bella Bela Bela Bella. Bela Setiap kali kita kita Yang si cewek pacarnya si itu namanya? Si rasi. Iya, apa namanya? Itulah namanya. Jangan biar tahu. Ya, udah terus. Ini Mas, Asma ya, dengan Fox. Iya. Itu Mayas. Mantan? Cih. Ah, iya. Ih, jauh. aku menamain. Jadi, setiap ada pemain pemain cewek dibilang emang kan jauh dengan yang cantik kan, Emang bisa kan? bukan. Mayas. Udah yuk, kurang ada yuk. Kayaknya disini dicampuk deh, guys. Nah, tutup korden, ditutup korden. Cantikan kamu emang gini, daripada dia. Cuma pandang dia. Nggak, tapi itu itu kan Megan Fox sama pasangan papa, Megan Fox. Tapi sekarang udah nilai kamu, sudah ditambahkan. DEEE! Gajah-gajah kerajaan yang merasa ya, Bisa, Terus, ya. Oh di dalam so, sempur berapa? Film salah, Ya Aduh Kak, becandulu sih. Ya. Ini kakaknya cantik banget ya. Di deh sama tirai. Biar enggak